Cik cik, cik cik balik lagi bersama tongspin hari ini kita akan review game get over lima selur kita pomoda 55.000 saja kita akan mencoba mencari paula slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini ya seperti biasa kita main di bet berapa enaknya hmm, 1200 aja kali ya ccc kita lihat rtp mantap rtp bagus yuk langsung gas kena jadi 1200 dulu double cenggau usah TV aktifin. aktifin sekalian aja lah ya kita coba di 20 turbo Oh yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs slot gacor terus solid santero jaga dunia akhir di sini WD berapapun pasti lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik 100 dengan rate gamenya itu sendiri pastinya yuk langsung gas pernah jepir 8000 untuk link gacor yang saya sematkan di pin komennya bosku di pin komen juga tersedia link komunitas ya bosku di link komunitas di grup komunitas. Kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor lebih besar hari ini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor lebih besar ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor lebih besar ini rtv slot gacor hari ini rtv slot hari ini rtv slot gacor hari ini yuk langsung gabung ke grup komunitas saja ya slot itu grup wa ya seluruh karena di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus besar ini pastinya yuk ramaikan grup. WA biar kalian tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini ya slot karena cuma di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor lebih besar ini pastinya jadi ramai kan, grup jangan ragu jangan bimbang ya selur, ya oh ya jangan ragu jangan bimbang banyak cuma diah lama retribusinya itu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTB game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri pastinya ya langsung gaskan aja ke relive 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin, -pin bosku jadi jangan ragu jangan bingung hanya cuma di relive 8000 pastinya situs selalu tergantung tersolid santai dunia akhirat yuk biru konekin mantap biru konek dong biru dong kasih dong biru mantap tuh atas gendang kasih petir tuh lumayan lah ya tur 6000 kali 13-78 lumayan kalau kita naik-naik di sini layak syukur-syukur kita hari ini dikasih skater-skater mantep seperti kemarin MP komplek terbaik ya tur. kita coba-coba lihat dulu pantau-pantau dulu enak mainnya gimana uduh mahkota jadi merah dulu seharusnya merah jadi matas mahkota biasanya sih gelas lah kuning jadi kuning jadi rumah oh, kota jadi jauh tetap jadi pengalaman oh, jadi saya oh, seribu sayang enggak dapat tentu yang seribu sayang sekali usnya jahat usnya oh, jahat oh, langsung dikasih Friskin dong bosku terus kasih dong kasih dong jb-jb mantap musuh kaskan biru aduh nggak mau lumayan cuyuk atas gelas kasih petir lumayan layak kali 3 pertama ya lo semoga jadi pertanda baik yuk us. biru Aduh nggak mau aduh nggak mau connect lagi tuh biru dulu mantap yuk biru dong konekin mantap hijau turun hijau kasih dulu tuh kita papa 28 masih 9 kali lagi oh, merah jadi yuk cincin boleh tuh kalau nggak biru tidak tidak usku nanggung semua kali 12 tahun itu biru dulu mantap ya ungu ikut-ungu ikut tata lihat hijau kalau enggak kuning nih kuning dulu ternyata yuk atas gendang kasih petir lumayan nah ya seluruh 18.000 kelimpat 126000 Ayu sekses csss ini lumayan kalau biru ponek dulu bikin konek wudhu atau cincin petir senak suh aduh enggak mau cu. kita coba cari cari-cari momen-momen petirnya mana? tidak ada petir ternyata Ayus, 25.000 doang berkasih dong profit profit manis mu ijo dulu konek hijau konek mantap hijau kuning ungu sih harusnya bumbu tidak mau lumayan nambil tutupu sisa dua kali lagi ini seluruh semoga semoga semoga dapat bacaan tekan selayar ya Tuh ayo kuning dulu aku tidak mau ambil 24 masih sisa dua kali lagi ayo selas-las-las-las tidak selas, selas, masukan seribu tapi enggak apa-apa ya tuh kita kelarin spin ini kita langsung gas ke naik-naik bed saja ya seluruhnya ya Dari pada kelamaan kita langsung gas di bed 2400 double ceng ingat masih aktif kita coba di 10 manual dulu kita coba lihat putaran putarannya dulu ya sudah bayarnya seluruh, seluruh buat teman-teman semua yuk bantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olympus hari ini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 rtp slot gacor hari ini rtp slot hari ini rtp slot gacor. hari ini pastinya karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus setiap harinya buat teman-teman semua pastinya maka dari itu yuk dibantu like comment subscribe share share ke teman-teman kalian juga boleh ya selur biar view nya semakin rame saya lebih semangat lagi bikin konten buat kalian lumayan free spin di bet 2400 ya selur, semoga ada isi yuk kita lihat dan saksikan bersama Ayo, skonek-konekin dulu dong Biru Aduh, ah, mantap nih, merah boleh Merah boleh Aduh, tanggung cuk Aduh, yuk biru jadi Ih, jelasnya jadi Jelas jadi Ini mahkota boleh nih Mahkota boleh nih Biru aduh ungu di dimana tuh Kasih ungu dulu, tidak mau Tapi lumayan ya 5000 kali 12 64000 terus kasih profit, profit mantap dong Aduh jodh lumayan yuk kuning kasih dong kuning kasih kuning kasih dulu tidak tidak tambah-tambah pecah dulu 22 masih bisa Dan kali lagi kita lihat tuh tinggal nunggu tekan yang mantap nih tidak mau ayo Tidak tidak tidak pecah dulu dong Petah dulu dong. lumayan biru, jadi eh, ikut ungu, ikut mantap. Cuk, yuk cincin jadi fix, cincin jadi urut. 14.000 belas petir lagi dong. Uduh, lumayan, Cuk 14.000 kali, tiga hmm, 537 tujuh, lima ratus tiga puluh tujuh. auto, auto, auto, tofit, bosku. Dulu, masih sempat kali lagi. Mantapnya, merah dulu, boleh biru, boleh biru dulu ternyata gendang dong jadi ini ah, atur nanggung gendang umur nanggung cuk kuning nge-dipsain ulu mantap nih kalau ada petir dia atas mahkosa pastinya main 5000 kali 42 cuk 200an cuk udah tuh. setelah Spin ini kita langsung gaskan WD kan saja enggak pakai lama enggak pakai cuk enggak pakai lama enggak pakai kita langsung manfaatkan kesempatan WD nya tuh kali biru connect terakhir lagi jir gendeng kurang satu. nanggung buat lumayan <coughs> 68.000. ada postku langsung tegaskan WD-kan saja ya, posku, karena kesempatan pribadi juga terbuka luas kita manfaatkan kesempatan WD sebaik-baiknya. Ya. <coughs> <coughs> Jadi buat kalian semua, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya. Share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Terima kasih, bye-bye seluruh salam jackpot.